Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha Berjumpa lagi bersama Bapak Fadiki Novyana Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Anak-anakku yang soleh dan soleha Hari ini kita akan membahas tentang Materi Ayo Membayar Zakat yaitu Dengan pokok subah pokok-pokok pokok bahasan yaitu hikmah berjakat tentunya kita sudah tidak asing lagi sudah terbiasa membayar zakat apalagi kita yang akan dibahas di sini yaitu zakat, yaitu zakat fitrah apalagi di setiap bulan Ramadan di setiap akhir bulan Ramadan kita senantiasa membayar zakat fitrah <tuh> baik, anak-anakku yang soleh dan solehat Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Kita awali pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, anak-anakku yang soleh dan soleha. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini, setelah kalian belajar tentang hikmah berzakat, kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang... Hikmah berzakat dengan benar. Nah, harapan bapak selain mampu menjelaskan hikmah berzakat itu sendiri, kita semua mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya zakat tapi sodakohnya juga ya kita tingkatkan lagi amal jariyahnya. <tuh> Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang pandai bersedekah. Ya. Baiklah, anak-anakku yang soleh dan soleha, adapun hikmah berzakat yang pertama yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan kita berzakat itu merupakan bentuk rasa syukur kita, bentuk rasa terima kasih kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sebenarnya tidak sebanding atas apa yang kita terima Atas apa yang Allah berikan kepada kita Kita dengan hanya berzakat Itu tidak akan berbanding Emosi Jauh nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita Tetapi setidaknya kita mengingat Allah Kita mengucap rasa syukur kepada Allah Nah dengan berzakat ini juga bisa sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah dan dijauhkan dari golongan orang-orang yang kufur nikmat ya. Amin, mudah-mudahan. Terus yang selanjutnya yaitu mengurangi kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya. Jadi dengan kita berzakat Mudah-mudahan mampu mengurangi jarak, mampu merekatkan, mampu mendekatkan kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya tersebut. Terus yang selanjutnya, dengan berzakat, juga mampu menyucikan diri dari dosa. Mudah-mudahan dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita senantiasa bersiap Terus yang selanjutnya, menumbuhkan sifat dermawan serta mengikis sifat kikir. dengan Berizakat melatih kita menjadi orang yang dermawan, orang yang pemberi. Dan dengan berizakat juga kita terbiasa bersedekah, mudah-mudahan kita dijauhkan hati kita dari sifat kikir. Itu bakhil atau pelit ya Terus Yang selanjutnya Yaitu Pembersih jiwa dan harta Nah dengan berzakat itu Mampu membersihkan Jiwa dari dosa-dosa yang telah Kita lalui Dan harta kita Mungkin ada yang didapatkan Kurang barokah Mudah Mudah-mudahan dengan berzakat Apa yang kita dapatkan itu Menjadi Barokah ya. Terus yang selanjutnya dengan berzakat juga menolong serta membantu kaum duafa atau kaum yang membutuhkan. Ya. Kita hidup enak mereka belum tentu merasakan. Jadi dengan kita berzakat, Tidaknya kita bisa membantu meringankan beban penderitaan mereka. Ya. Nah itulah mungkin beberapa. Contoh dari hikmah bercakap yang Bapak sampaikan pada materi kali ini sebenarnya masih banyak, tapi berhubung waktunya singkat, ya, jadi hanya itu yang bisa Bapak uh, sampaikan. Assalamualaikum, baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah uh, materi pada hari ini kita sudah selesai, ya. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang pandai bersyukur atas apa yang telah Allah berikan dan kita dijauhkan dari golongan orang-orang yang kufur nikmat Amin Allahumma amin. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.